Baik pemirsa youtuber di manapun anda berada Jadi pada kesempatan ini kita akan mereview tentang cara tarik tunai uh, ATM bank Aceh menggunakan edisi bank buku Yang pertama kita masuk dulu ke mini ATM buku pin Kemudian kita tekan tarik tunai Kita tekan bank lain Kita tekan rek penampung pertama Kemudian kita colok kartunya jadi usahakan uh, tetap dicolok kartunya jangan digesek kemudian kita masukkan jumlah 10 juta karena minimal untuk bank Aceh dari tunai di edisi buku pin hanya 10 juta kemudian kita masukkan pin pelanggan kita apa di Kemudian kita tegan uh, neck boleh, enter boleh. Kita tunggu sejenak. Kemudian kita geser ke atas, kita tegan F2 neck. Nah. Kemudian kita tarik ini ATM kita geser ke atas kita tekan ya untuk mencetak resinya Beginilah tutorial cara menarik tunai menggunakan edisi bambu koping tarik tunai untuk kartu ATM BGC. Untuk masyarakat Indonesia nih subscribe betul nih, bantu Assalamualaikum.